Review Pada review kali ini saya akan membahas tentang cara membuat aplikasi by Android. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ke aplikasi yang bernama Apps Geyser. Kalian bisa mendownload aplikasi ini di Play Store maupun di App Store. Dan bagi kalian yang sudah mendownload Jangan lupa untuk sign in, dan bagi yang sudah sign in, jangan lupa untuk login. Oke, langsung aja kita buat aplikasinya. Nah, di disini disediakan berbagai macam jenis bidang yang kita sukai. Fishing Game Harap diperhatikan Apa yang saya lakukan Karena saya tidak akan Lama-lama berbicaranya Pengaturan aplikasinya selesai. Kalian bisa menentukan nama aplikasi yang kalian inginkan. Saya di sini mengambil contoh Rifki Soleh Fishing Game. tampilannya akan seperti ini guys apabila telah jadi aplikasinya Baik, langsung saja kita klik next. Nah, di sini kita tentukan gambar untuk profil aplikasi kita. Kalian bebas memilih apakah ingin menggunakan profil buatan sendiri atau melalui sistem yang telah disediakan. Karena gamenya tentang memancing, saya sarankan untuk mengambil profil yaitu pantai. selesai pastikan tidak ada yang salah dalam pengaturannya karena apabila salah hal ini tidak bisa diulangi lagi karena di sini tidak bisa mengupdate dan mengupgrade aplikasi yang telah kita buat Thank you. Inilah tampilan setelah membuat aplikasi yang telah kita buat Untuk mencoba mendownload, kalian bisa mengklik tombol panah ke bawah yang ada di atas Setelah itu, kita masukkan alamat email kita Supaya aplikasi tersebut bisa dikirim melalui email yang telah kita kasih Setelah terkirim Kita langsung ke google mail Aplikasi ataupun website Cari kiriman yang baru saja tiba Setelah itu klik download your app Yang berarti download aplikasimu Silahkan tunggu sampai pendownloadan selesai. Jangan bergerak tangannya supaya tidak mengganggu proses pendownloadan. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai juga downloadnya Tadi saya habis sholat dulu guys Makanya saya cepetin Oke, okay, waktunya uji coba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 Subscribe, karena subscribe kalian sangat penting untuk kemajuan channel ini. Hikmah yang bisa diambil dari video ini adalah berkaryalah apa yang belum ada di dunia ini, karena mungkin dengan karya tersebut bisa membahagiakan orang dan membantu banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.